kita silsilah nge-sep ngebagi rokote katanya silsilah ngebanggelamak namun saya nge-rokote api-api menetir sepatu gak ayak untung dihanak hehehehehehe oh. nah gitu katanya silsilah ngebagi rokote kita nge-udakin karena silsilah uang kurwa nge-aksinasi tak nge gitu jadi ceritaan nge-ayak lain-lain yang gak puji ngebagi rokote Tadinya gue yang beri nabi sampai ke probili cobi Andrei, ke ondel, ke kati rukali nayum, ayang nyahong gitu, cekelot, ayah bahasa keju, semakin tinggi Andrei, menjadi lundungan teh, sembah bahasa itu om dijadikan eh pikiran aja, senopopan gitu, Dan yang mah, senak eker gitu. Ya, menurut Anda di sumbernya, gue ambil itu. Pas kali itu, teh, lah, ayah kayak Kinanti mau jadi kolot teh ya, atau dinanya? <tuk> Cukup teh, dan yang spasi, dia mau spasi. Tahi, maki, cara, nama, ada kolot, misalnya, izinan gitu. Alhamdulillah, pas kali itu, kelima ya, tau. Pas kali itu, ditolak. Satu room, satu room, satu room, satu room, ketika nah itulah maka iya sudah tegak hengit maka iya sudah ngantar didinya aduh bikin nge sana disana tuh nah setengah yang ngeriman udah si dah kayu teh aku di nonton aku di obrolan gitu kapolpon mama rasa nah singkat cerita mulang ke rumah pengen tanya dugi kasih itu nangis nangis kita. nangis itu mah aslinya abis dugi kanju Nonton iya manukarau suabi, guhudak nacai, suat canang, jantel sepuh, kahumja, kamu punggung api, atau mahadetak perasa sawah, kahum, asli abis, maru goyo kahum, jadinya mana kamanamana, kebaikan kak monyomalah, mulung kahum, kahumarlah kitunya, terus nyonton dua ada ikan jantung, takut kantos pas bangkrut. Apa makhluk ke terbaru ngomong kayaknya? Hmm. Aku seperti ngumpul di Pemuda Ayakeno. Tata Ros habis deh. Karena ke, mengalir ngidung, nggak tahan lontengnya. Udah sesuai ya, taman. Aja beda di udah. Ya. Hmm, di udah gitu. Sampai ke Tata Ros teh, laina Lainnya, lainnya Kakak. maju, tujuan. Kakak, mobil digadek <laughs> tadi ah, <laughs> Sampai ke mobil apa, -apa saya Kan ayah kene mobil apa yang sama gitu. Sampai ke mobil LRT gadekkan, ke orang MPC nah, nu gadekkan lagi nu ayah sampai kainan gitu tapi saya kumaha cara yang irinya dan yang itu maju, dia racik batu masuk. Nah, ini kak itu maju, Pasti yeah. -kan -kan gitu. <lian> kau nihil, kau akan nuai aki Karena, karna tata <lian> janteng. <tanya -tanya>, gitu. <lian> <lian> karna baik, gak mau bahas iri, kalo nawe, kau empat bulan kita ya di Manangarang dibanding peserta air tadi kapas di Kacang Amis jadi gegembelan tersisir naresep nge ngebagi rokok teh tersisihnya bang lama amun air rokoknya api-api menetek sepatu dah aya kuntung di hadap oh. Mantai dasar ngabagi rokok teh, tangga udah kiri karena silsilah orang perlu vaksinatuh. Oh. Aiyah gitu, jadi cerita orang oh. mau lain hayang kapuji kau puji ngabagi rokok teh. Oh. Tahu orang oh. dia bagallah ke, ke kasarnaga ribu teh. Tapi kan hayang yang ngarokoten dengan kuntung, api-api benar tes tadi cepat juga. Oh. <laughs> Mulung kuntung, mereka cepat tuh. Gitu, ayah rokok tas agak teh panjang na. Tapi menetes di sana, gugut gitu. Nah, kaitan, beri tuh, beri tuh. Kita bikin kaki itu, tapi ken kaki itu. Kecil amis, habis sampai di jamis. Ayam tidur, ayam pos rona tidur. Bala mah ambulannya, juri ke dek, kuma gel, degan dia kecil, udah enak masih ya lagi sini. Oh, gede, gede, gede. Di pos rona, ayam ngegrupak, ayam ngebungkele kek. Tuh deh, gue deh, gue dah kumasangis te bukanlah naung gitu kan buka, ingat ke ika, gue gitu nudi yang mutih, kumayo ya, senam berantai pasti, hai makana kumaha tambahlah, makir, amun misalkan hai makan hai warteg ya, hai warteg teh, nah wisungnya gitu. si, udah melangit tuh, saya sih warteg anu sa paling-paling ke, udah ini makan aja, gak, e, tuang weh gitu nya, tong meser senang gitu, so ngayong naon gitu, iya teteh, cuman lah ya abimah berprinsipan ga punggul halin dipasihan ku batu mm -hmm. sampai ke, terus weh milan yang pada malan lah, sila naon mm -hmm. nyaro pungutan nyuci piring ngayong tuang weh nah beres nyuci piring eee, mm -hmm. nemel, di pasian sepijut, uuh basah, bunga mm -hmm. jadi Suite. lain ku masalah masalah ayana loba duit tapi ku ningali batu simpatik jeung nya age urang munus bae mah kami bakukur. Like gitu pengon dari pategal sosok saya ninggal perjalanan dari ninggal di Puri Sagara nya kaselih. Ai seser kasadina mah ninggal politis. Tapi eta <tuk> memikirkan kakalah sana, nanti gaduhannya aja gitu. nanti dilewat oh nil lewat dilewat lewat, lewat. Da, nah, pasai. dua gaduhnya hmm. tapi kan orang itu ya bersyukurnya gitu nah, kita Angkat angkat-angkatan kita terjadi jantan panyata menangke diri aku. usaha mbak kita terus terus saya tata, usaha kita menangke diri gitu-gitu melalang ya, karena kan kabung mah, mau nanya kegadar tok tok tok tok tok Padahal bibinya, gempa kalau kalau parah. Gempa, gempa, gempa, gempa, gempa, gempa, gempa, gempa, gempa, ya gempa, mana <ketan> gempa, bangkit tadi nah, cerita nyayal, Dua, bawa, terakhir te, abi di cianjur masjid hampir tahun abi ya,nya delapan juta tahunan lah. Ayo nu ngampihat di masjid itu proses njaang, enam saur-saur si apa itu, kil enaman bobo di kil dan apa di masjid jadi barbot lah gitu ini, barbot, hmm, barbot, barbot, dan nah, gitu. e, mulusnya masjid. Uh, sopu salah eh, nah, gitu. ya itu ulang mah ulang jin ulu asin ulu asin lah ayah ayah yang itu ini ya jadinya gitulah bintang gitu. dan pas hari tadi cianjur kok amar gue ditelepon mau mana kembali mau di aku deh buda oh ya tak teri tak teri jin gak mau jalan itu ibu ramadhan tapi nyarios kasu puma metode tapi usaha gitu, oh, ayo, di luar di luar, painnya, di luar gitu. Kara mager ayakane usaha, cengeng oh, perawaman, angkat ibu yuma kari usaha, usaha, nah itu ya pulang pulang ke kara ayak cari gitu naik naik kruk, kruk, itu monyuma juga budak pang, kruk, kruk, kruk, kruk, kruk, kruk, kruk, kruk, mobil ya sampai pulang ke rumah abi kruk, kruk, kruk, kruk, tos aduh kasie. Nah, itu jenama abi jujur saya nikahnya, saya abi di usia 24 25 tahunan, tas beri tas beri gitu. Gelingan sukses ke itu bisa di eh ku ku, ku ku ku kahayang tapi eh tos kagampangan gitu, tapi perlu e, perjuangan anu Bener-bener bener-bener berat gitu, tah. Jadi, orang mah ayunah, ninga teh, senang ngaweng ngus berhasil, teterang Tetangga ngangker-ngker, kapungker kumahan ngalah konanah, ngajalah hmm. ta, uh, eh, terus tadi, Pak Tarosan, Pak 2 kalau motivasi, hmm. uh, kalau pengusaha-pengusaha, anu, arengah, kumaha sih, uh, perjuangan. Kalau meraih kesuksesan teh dengan butuh favorit, butuh kasih di jantan, eh cetakan kuma, cetakan motivasi, nah kalau eh murangka atau pemuda-pemuda anu anu ujung lari, saya jenggarai. pada intinya nama, ya mau nutupkan ayo namanya, mencabarkan tadi di cari semua ya mau cekap pusat di Indonesia, hmm. ya. mau cekap pusat jam, -jam dua jam. Dan pada intinya, sebotol siga menghayang usaha minimal untuk memikirkan hal modal, yang no, penting diet lah, diet yang kejang, diurang teh, untuk membuka hati airnya sulit, dan ya, juga ya, si harus, pun tadi sebotol siga air pengusaha maju, misalnya bisa maju, bilang ya. nah, enggak tuh bisa, udah, udah ngerasa doang. Ya. Katanya, nunggu di penat suruh, amun misalkan eh, orang mau usaha, terus eh, berpikiran modal-modal-modal-modal nah, mau modal, modal, modal, modal. kemajuan kemajuan, segala sesuatu sesuatu mau dong, mau dong, mau 20.000 mau dong, mau dong, mau dong, duit dong, tapi maksudnya sok maksudnya sok golang, gol puma jadi sok pengacarana, jadi duit, jadi modal, et. jadi lain puma salah modal gede, dan semua ge ayah proses tapi dengan proses itu orang menikmati hidup, ya. menikmati hidup, menikmati ayahnya sebetulnya sih ga pengacarana, ia ya, sangkan tinggal tadi ribu jadi modal 500.000, ribu 500, ,000, 1 ,000, 500 ,000, jadi 1 juta, juta jadi ya. Tapi untuk sekali itu nama saya gitu dengan de, de modal dengan modal 100% duit saya justru nggak modal kepercayaan jadi eh, nama ngambil aja nambah bayar besok itu. Tapi tahap proses nama sih dia namu tapi uh, hijaidah opami aina kami terus kose kasih bat sukses pokoknya terus berhasil. Ayah kahoyong nggak tapi tita tita anu mau ayah yang sambutan atau ayah yang di ayah yang kau jadikan gitu kan oh ayatama ayah mm. kau bima ayah hiji mm. jika hoyong anu tancen ke jumpo lantai anu jadi eh, saya anu jadi bermanfaat terus <dum> rakyatnya mudah-mudahnya hmm. orang-orang oh, di, di negara lainnya teh dinasati oke okay, ayah manfaatna semua kang orang khususnya oke okay, kang wong anu nonton ke di video di channel YouTube baru 245 dua nya jantan kasih bulan simpuling kalau saat iyo <gülüyor> geningan hayang kunjung hayang manjung teh ulah sok kunjung ke gunung ulah mujaka sagara angguran mah gerapunut doa iyo bapak atas namanya lu ngomong nama cek ayah hukum na oge dalam nama dihampulan kubus Allah, lamun indung bapak acan akan hampulan, dari anak nanya. Mudah-mudahan <tuh> ya, orang oge, kok obrolan aja dari Kang Deden atau sekitu. Nah, muda mana, Kang Go? Cekelin eh, mudah-mudahan ya, kurangnya bisa gitu, e, nuturkan tanpa kewacana. Kang generasi-generasi lupakan, anu, menuju maritis gitu alhamdulillah. Terdapat karena obrolan anaknya, mudah-mudahan langsung sukses. Kami langsung membangun. Kalau uh, orang, oke, kalau awas, ya, maaf, hmm. keberhasilan kandidat, kuma, karena orang atau republiknya, komitmen sekitar, dicegah pun, disiplin, dan kemampuan DPRD lima 5 enam puluh 5 Waktu saya tahu, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.